Thank <laughs> you. Assalamualaikum, saya Zul dari MPB Workshop. Ramai yang tak tahu yang Ninja 250cc ni sebenarnya boleh upgrade sampai 350cc. Ah nak tahu cara dia? Jom. Okey, yang sedia maklum kita tahu Ninja 250 dia punya stroke 41.2, lepas tu bore 62. Ah ni untuk 250cc kita yang nak buat block, upgrade bore 68 mm lepas tu stroke kita naik kepada 49 maknanya pakai crank ninja 300 lah ha lepas tu valve standard dia punya valve 21.5 untuk intake lepas tu 19 untuk exhaust kita convert valve kepada intake 24 exhaust 22 ini okay, hit Ninja 250 yang dah kita buat valve seat Lepas dengan upgrade valve Daripada size 21.5 untuk intake kepada 24 Lepas tu exhaust 19 kita upgrade ke 22 Okay ni contoh ha? Ini valve standard uh, intake Okey, kita tengok sini. Lepas tu, ini untuk intake yang kita dah tukar 24. Untuk exhaust, okey. Ini, lepas tu kita upgrade ke 22. Okey. Oke okay, ni piston untuk ninja 250 68 mm nya. Dia tak ada dome dia. Eh. Kotak compression memang naik sampai 12 ke 13 lah. Yang ni kita dapat dalam 114 atau 116 ok untuk naikkan dia punya CC dia lepas tukar blok kita tukar juga crank dia, ni crank ninja 250 kita tukar kepada crank ninja 300 Aa, dia beza dekat berat berat dengan stroke dia pendek dalam 7.2mm kalau ninja 41.2mm yang ni 49mm stroke dia ok dah tahu dia punya spek dia ok nanti kita tunggu lepas pasang baru kita tengok naik dyno dapatkan nombor apa horsepower berapa unit torque speed engine pecah ke ha, itu belakang cerita lah. Ha, nanti kita tunggu nanti kita tunggu